Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abu Sardiato, kelas 11 TSM 1. Di sini saya akan mempraktikkan cara memasang flasher. Sebelum ke videonya, biar saya jelaskan. Flasher adalah salah satu komponen sepeda motor yang berfungsi untuk mengedipkan lampu sen pada sepeda motor. Oke. E, berikut alat yang saya gunakan, di sini saya menggunakan kompeng plus dan kunci 10 untuk membuka plat Eh, masuk ke motornya saya, e, pertama-tama lepas dulu mur e, pada plat ini ya kunci melepas mangkuran di sini, di depan, lalu memasang kacanya. Ya, okay. ini atasnya ya. Sudah pertama-tama masukkan dulu soketnya Ini ya. I'm cool. Okay, jika dirasa sudah benar, tinggal dilanjut pemasangan murnya. dilanjut dengan mama platnya. Yeah.